Dulu, <laughs> iya, <Iyoo. Iyoo. laughs> santai lah. Kawan, <tutup> oh, tis -tis. anak kontol punya gue di sampah anjing loh. <tutup> <tutup> Sip Pergi boy Aku tahu pun sebab tu Stylist buat itu apa Sorry Kalau oh, enggak aku enggak tahu Dia tengok boy Hah Wee Sikit lagi boy, dia boss Senggol dong Oh, patutlah tim boleh banyak. Boleh tu eh. dorang ke atas tu balik. So, dapat double kill. Iyuuu. Kau kena faham di atas tu. Oh, tapi tanggi. Tak ada timur tu. Tak apa, apa. Jangan nangis, jangan nangis. Jangan nangis, jangan nangis, teman. Jangan nangis. Mika Khadri, kuat. sebelas. Opet, jangan nangis, Opet! Mati main lagi, Opet! Orang gila. Mobil lah, uh, mobil lah, mobil lah lagi tadi Ehm, muh dulu Mika Oh hee, oh Kenapa Mika mau ngomongin tentang tim baru mu itu Ah, ngapa? Ini mobil jelek, cok oh, oh, oh, oh. <laughs> You see that gyro? You see that gyro? Holy fucking hell apa yang pas? Daire 360 aja, guys. Itu persiapan 16G saja. Digi, gigi, gigi, eh, gigi pula. G, g, g, Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. kau biasanya iyo, kan kau biasanya favorit map abang abang gak tau mau itu siapa main suaranya gede banget, ngeliat suara ngeliat iyo iyo, mereka lagi main apa mau main enak enak heh gilanya labah gila nya labah iyo iyo gila banget lah gila banyak lah ya panda kamu asli Apa itu cok? panda atas gila biru biru biru biru ada bagi, ada bagi. Oh, oh, kalau, kalau biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru Eh, udah, hibara dia Ya, naik, naik, naik, mai, naik, naik, naik Hibara, hibara, hibara, Oh, terbang Ya, ah, ni ga maaf Terbaaang, terbaaang Terbang melayang, seorang Wah, bisa squad Hmm Uish, kini kawai, kini kawai Eh, benda ni ke? Eh, lah main ni Kek saya oh, ke? Dia pakai siapa? Dia oh, pakai Anjing, oh, ramai oh, banget, abis. babi, nyentot patut tu banyak <tutuz> Kalau kau kala dah kala kala mati tu boleh naik balik eh? Boleh naik balik kan? Sekali yeah. je Sekali je Boleh naik game boleh Sekali <tut> Kalau dua kali I, kau boleh buat mook. game kau sendiri Ada orang boy, ramai boy so, Boleh buat sendiri game, -game, <tut suicide> <Michael. tut> <Asnig> game kau, Mika Ha? Buat sendiri game kau Mobil apa pun kau mau bawa Ah, shoe, shoe. oh iya yeah, ada mobil ada mobil, gimana ya orang? Apa karya itu? Ada Ada. di enemy's ahead Parah, boy Bom, boy orang ini marah. <coughs> <coughs> <coughs> Aku sengaja, moy. Alasan, loh Alasan, loh Enggak ada deh, deh bang, Elvin spil dong Mau main kelima Iya nih yang lagi main sama aku guys Orang malai kan Nah ini yang lagi main sama aku guys ya, Eh guys, Eh kerja Kenapa gue? Sorry boy ada engga enggak. Ada antu ada antu Gak apa-apa oh. apa. Boleh apa. Oh kamu bisa main lagi kan boy Eh nah, salah, apa, salah. salah salah Salah salah Eh kita masih stream co Astaga boy boy Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa <tuk> turnamen apa nih malam ini? PMS lapak gitu, nggak tahu turnamen apa. Kau main <tuk> latihan-latihan aja. Mika Boy OP, Mika Boy itu siapa sih, Cok? Aku belum kenal, Cok Siapa sih Mika? Siapa sih cow? Teman-temanmu boy. Cok. Oh, ya, teman kenapa pada bilang bayar kelima ion ya? Iya, salah Cok, bukan kan? Komika mainnya cukup banget lah Hahaha Hahaha Pura-pura gak tau tapi senyum apa sih Cok, senyum aja salah loh Masa aku boleh senyum? Senyum harusnya gak kayaknya Iya, ah. iya Cok, aku masa gak boleh senyum sih Cok? Kyuubi sih Boy maksudnya Kyuubi pula katanya Boy Kyuubi pula? Oh, aduh Aduh Kenapa? Ayo naik Kyuubi kan? Iya yeah. Siapa lagi yang Ayo mau bener kalian bener sebut QB aja? Ya? Sebut aja Apa? Emang bener Kyuubi kan? Iya yeah, iya yeah. Eh Astaga Kok eh. kek los? Kok keceplusan terus cok? lagi nih Astaga cok cok oh. Mobil sini Watch kan out. rumah kanan pin. Kan? Belakang ada bagi Dua bagi nih kan? Bukan bukan rumah belakangnya lagi belakang lagi Mark the location. Watch Kemarin kan udah bilang nggak aku kau bilang nggak. Pindu, kau, aku kau Itu boy. Dua orang, boy. Di oh, boy. Di boy boy. di atas boy cok di atas boy cok gara-gara di sini sini sini di sini di orang-orang anjing orang tabrak tabrak tabrak orang tabrak itu dia tuh tak satu lagi turun ke boy dia dan mana dia mana dia ada mobil anjing Nah, eh, nah, nah, empat. Nah, mampus yang ngebet usun ya, nge ya guys ya cair ngebet top 5 cair skuad baru yang datang kita kill nah, 6 nah, genap nah. ya guys ya kita kill genap guys ya genap genap genap jadi lagi jadi lagi jadi lagi jadi jadi padru join ion nah, Eh cepat judi, judi, judi. aduh gantum aja dulu lah Nanti Godzilla gosip ganti baju gosip gosip gosip gosip gosip kah? bebas boleh boleh gosip ya? gosip gosip gosip gosip gosip gosip gosip gosip anjay gosip gosip gosip gosip gosip ya gosip gosip gosip gosip gosip gosip gosip kalau kamu nggak main yang lead siapa pin paling genta nanti guys bisa lah mereka, guys. Udah ada templatenya kok kita main. flare kelima Bterex Ivan, ya Ivan flare kelima Bterex Ivan. ya yes, semua itu masih bisa masih harus trial, guys. Gak mungkin gak trial, cok Jago kan kalau nggak cocok kan bisa together. apa aja gak Kalau jago nggak cocok. Gak bisa harus ada misalnya di Pajar Bagus ini <laughs> Aku ada acara nanti malam guys Gak bisa main aku Ada acara mau makan-makan Aku udah izin kok udah dari Jawa ya aku izin Aku ada mau acara makan-makan Btrx aku dikurung Bagus Lihat aja trial ya Iya boy kamu trial kan lu boy, di Btr, boy Di R.A. boy Apa? Kamu di aduh terakhir trial kan? Apa langsung masuk, nah. Boy? Kamu di R.A. trail apa langsung masuk. Aku di, BIN, di RA, aku beli RA, aku beli RA, aku beli R, guys. Karena itu kita masuk, kita ya. player, player, player, masuk, kita masuk, kita masuk, masuk, kita masuk, di masuk, Pasti aku beli Ion kita masuk, Beli masuk, beli dulu kita masuk, boy masuk, kita Beli kita masuk, beli dulu kita masuk, kita masuk, kita masuk, kita masuk, Wih, aku telat turun anjir, beli, baca komen Terus aku beli semua, guys, ya it's Pinderman so kok, enggak, Cok ya. Aku dari tadi bangun, Cok Udah 2 jam aku lap Cok, aku turunnya telat, Cok Hah, kalian gak tahu guys Aku beli bigatron dengan CEO-nya sekali, guys Aku beli, guys <laughs> Engkau ekot, guys, aku beli, guys Dua orang doang Udah turun, ya? Udah, udah, udah Bertiga, bertiga, ada yang Watch out. Aku ambil obang <tis> aku belum agak. aku lihat ya. Ah! Anjim, anjim. Fuck you. Eh, tutup tutup jadi tutup Jangan, tutup, jangan tutup, jangan tutup, jangan tutup. ada cok? ada cok astaga orang ini lagi cok mana boy? masih ada nggak sana jeruk? sih. itu bukan sob guys, itu bukan sob guys. sob co. cok. Ini banyak, nah, usah banyak tuh, cok. banyak <laughs> gak usah banyak kata. cok. kau enggak niat cok boy cok. enam suap sih orang itu cok. salat nih cok. iya kak. banyak kegedean kak cok. cok kalau aku bisa buat istri turniej cok aku buat cok. itu parabe pun gak bisa nembak aku cok. Coy banyak banget smoke. Bersihk buat cari saluran mereka tuh aja bukan resminya Iya cok tuh aja Bertol dulu boleh tapi jangan rusuh guys ya out. Tapi terus